Tentunya kita kugam pertama dulu persahabat ya Ada momen spesial bahagia yang kita dapatkan nih Ketika semalam tentunya di Alasi Genjora ini humble banget dengan siapapun ya Masya Allah ini bersama Maharani Kemalani yang luar biasa Tentunya baru saja bertemu aja hambalnya luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk idola kesayangan kita dan untuk kabar berikutnya, persahabat ya di sini banyak sekali fans sejati Leslar yang belum menemukan channel YouTube-nya, Leslar Entertainment ya. Tentu channel youtube asli dari Lesti dan Rizky Bilar Nih kita lihat persahabat ya ayo subscribe Lesla Lovers Tentunya Lesla Entertainment kita wajib dukung gerakan 1 juta subscriber nih Wow Masya Allah ya untuk leslar semua Mudah-mudahan Lesla Entertainment selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua Dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia, vitamin manja dari Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar di sini, Bang min akan memberikan e, cara, para sahabat, ya, untuk cepat menemukan akun channel YouTube dari Leslar Entertainment. Ya, luar biasa nih, kita tentunya gaungga Pertama, di sini ada cara yang diunggah oleh akun Sabado Dreams ke Leslar ya, Entertainment, ya. Di sini, yang pertama itu harus membuka channel YouTube dan ketik "Leslar Entertainment". Dan yang ketiga, ini klik tanda titik ketiga, bersahabat ya. Dan yang keempat, pilih filter rating dan channel apply. Dan yang kelima, paling atas channelnya yang belum ada videonya, bersahabat ya. Ini salah satu cara untuk menemukan akun channel YouTube Leslar Entertainment. Ini persahabat ya sini juga banyak sekali komentar nih dari akun Aminah Amin satu-satu Gimana caranya katanya tuh persahabat ya masih ada yang belum paham ya Tentunya -tentu ini pertanyaan di video ini buka uh, youtube persahabat ya dan tentunya klik atau ketik di pencarian Leslar Entertainment ya Tuh persahabat ya ini salah satu cara untuk menemukan channel youtube dari Lesti dan Rizky Bill ini resmi Leslar Entertainment ini wajib kita dukung, wajib kita subscribe, dan wajib kita doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu bisa memberikan tentunya kejutan-kejutan bahagia dan ini juga persahabat ya salah satu cara juga untuk menemukan akun channel youtube-nya Leslar Entertainment kita cari dulu para yang ya masuk ke akun instagramnya kakak bilar ya Di sini perhatikan kita masuk ke akun instagramnya kakak Rizky Bilar dan kita juga uh, masuk ke IGS nya ya kita lihat nih IGS yang tentunya diunggah oleh kakak bilar semalam tentunya unggahan promo channel youtube Lestat Entertainment ya bersama si cantik dedek lastik kejora nih perhatikan di situ ada uh, Leslar Entertainment juga, para sahabat, ya, yang disuruh untuk di-subscribe. Subscribe untuk Leslar, katanya tuh hashtagnya. Dan kita lanjutkan, para sahabat ya, klik Steamboat ini, para sahabat, ya, perhatikan yang tentunya pemimpin uh, kasih tanda panah ya. Ini di sini ada tata caranya, kita langsung klik aja, para sahabat. Ini langsung masuk ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment tuh, yang bannernya The Secret of Leslar yang belum ada video persahabat ya. Ini luar biasa. Untuk subscribernya sudah 45.000 nih. Bang Min sudah men-subscribe ya Tinggal tentunya kalian dukung penuh untuk idola kesayangan kita ini persahabat ya. Tuh. Di sini sudah Muncul The Secret of Leslar Itulah cara yang mudah Untuk menemukan channel Youtube-nya Leslar Entertainment Doakan semoga terbaik persahabat ya Mudah-mudahan tentunya Kakak Bilar dan dedek Lesti selalu Memberikan kejutan bahagia untuk kita Semua amin Dan jangan lupa persahabat ya sore Bakal hadir kejutan yang tentunya kakak Bilar dan Ida Lasi akan menjawab nih Menjawab rahasia besar dari mereka persahabat ya Yang tentu membuat kita semakin penasaran dan makin gak sabar Menantikan kejutan yang paling kita tunggu sore nanti jam 4 sore Pantengin terus channel Rans Entertainment dan channel youtube nya kakak Bilar Pastinya bakal ada sesuatu yang Tentunya membuat kita semakin bahagia, apalagi Rans langsung mensupport, mendukung untuk Dede OASD dan Kakak Bilar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini ada informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.